Surat Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 17 saja. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak. Ayat 15. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan, kemuliaannya... Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha, segala keboliangan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajar kepada kita. Hubungan kita dengan Tuhan pernah saya tegaskan bukan sebagai penganut, bukan sebagai pengikut, tetapi sebagai anak kepada Bapak. Saya ingin bicara itu. Bagaimana hubungan anak dengan Bapak? Hubungan anak dengan Bapak adalah hubungan darah. Hubungan genetika Bukan hubungan protokolir Jadi hubungan ini Dikemanakan pun Tidak bisa dipisahkan Karenanya Kalau kita sebelum membahas surat Paulus ini Saya ingin mengajak Kita melihat dulu Yohanes Pasal satu ayat dua belas Yohanes pasal satu ayat dua belas Kita lihat Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak bapa Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Semua orang Menerima diberinya kuasa Saudara, lebih tepat diterjemahkan diberinya hak. Hak sebagai anak. Hak anak ini istimewa di dalam keluarga. ya Dan sangat istimewa. Tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Karena itu kita menyapa dia sebagai bapak. Saudara masih ingat saya berbicara tentang peranan Bapak terhadap anak bungsu dan anak sulung. Bahwa anak bungsu menuntut haknya. Dan diberi. Karena memang punya. Sekali lagi. Setiap anak memang punya hak. Itu hak. Hak meminta. Hak mendapat bagian. Hak menerima itu anak. Tetapi karena dia jauh dari Bapak. Tidak ada persekutuan dengan Bapak. Haknya habis. Habis. Begitu kembali ke rumah Bapak. Dipulihkan kembali haknya. Jadi di rumah Bapak ada hak anak. Beda lagi dengan yang sulung. Dia tidak jauh dari bapaknya. Tidak jauh. Tapi dia tidak sadar dirinya ah, anak. Sampai bapaknya berkata, engkau bersama-sama dengan aku, punyaku punya engkau. Tapi karena dia merasa sama seperti orang upahan di rumah bapak, sehingga tidak merasa punya hak. Bisa direnungkan dua contoh ini. Jangan-jangan kita berjemaat ini seperti itu. Ada yang tidak pernah jadi anak selamanya, jadi umat, jadi pelayan, jadi hamba. Ya, meskipun istilah itu populer di gereja, tapi kita menempatkan diri bukan sebagai hamba. Hamba tidak punya hak. Ingat Eliezer Kepada Abraham Sangat baik Melayani sekali Tapi engkau tidak punya hak Hati-hati Jangan sampai kita melayani Tuhan ini kau tidak punya hak anak Maka seumur-umur Engkau jadi budak Bersungut-sungut Menuntut Melayani seperti itu. Anak tidak pernah menuntut apapun disuruh oleh ayahnya. Tidak pernah menuntut. Karena dia merasa dia tinggal di rumah. Ba. Bapak, ini penting. Hamba bekerja habis-habisan sangat baik. Tapi tidak punya hak. Hati-hati. Mari kita meningkatkan, kita sadar betul. Di masa Natal ini, kita renungkan kembali supaya ke depan kita ada perubahan, betul, ada peningkatan status. Tidak lagi menjadi hamba budak, ya, pekerja, tapi menjadi anak-anak ah, yang punya hak dan yakin sekali, yakin sekali, kita lihat di situ. Dan jangan juga seperti anak sulung. Selalu di rumah bapak, bekerja untuk bapak, taat dengan aturan bapak. Tapi tidak merasa dirinya ha? anak. Bahkan merasa sama seperti pekerja-pekerja yang ada di rumah ba? bapak. Sampai bapaknya tegur. Kamu bersama-sama dengan aku. Tapi kau tidak pernah merasa dirimu sebagai Anak yang merasa punya hak seperti itu tadi hak karena itu gereja ini adalah rumah bapak rumah bapak secara simbolis ya aponeo artinya secara bayang bayang bayang bayang Rumah Bapak kita di surga. Tapi bayang-bayangnya ada di dunia ini. Yaitu gereja. Gereja adalah rumah ba Bapak. Tolong ingat itu. jamkan itu baik-baik. Bagaimana rumah Bapak? saudara di dunia ini contohnya gampang. Rumah Bapak, rumah orang tua selamanya akan menjadi rumah anak. Tapi rumah anak belum tentu jadi rumah Bapak. Beda saudara. Sebesar apapun rumah anak tidak pernah menjadi rumah Bapak. Rumah Bapak. Jadi ini merupakan rumah anak-anak. Tapi rumah Bapak. Bapak. Jangan salah. Kita anak-anak yang tinggal diam di dalam rumah Bapak. Mari jadi target pengajaran kita. Dalam tahun depan, ini bahwa gereja jadilah sebagai rumah bapak. Gembala sidang adalah bapak secara bayang-bayang. Karena itu, saya tidak mau disebut pendeta, mau disebut abuna bapa, Abinu, abana bapa. Karena ini bayang-bayang, jadi di situ penting sekali. Bagaimana bisa taat kepada Bapak yang tidak kelihatan Kalau kita tidak taat dengan Bapak yang kelihatan Coba kita tingkatkan ini. Kita baca dulu Bagaimana fungsi daripada rumah Bapak Supaya gereja semua dan kita semua membantu Menciptakan betul-betul ini Tuhan menjadi rumah Bapak Rumahmu Rumahmu Bukan Bapak yang numpang kita yang tinggal. Gereja itu jadi rumah Bapak. Jangan ada yang merasa pemilik, founder, apalagi owner. Itu hanya bayang-bayang organisasi. Tapi rumah Bapak, rumah Bapak. Dan kita anak-anak. Rumah Bapak itu bagaimana ini tegaskan, jadikan gereja ini rumah Bapa, rumah Bapa. Kita baca dulu Efesus pasal 2 ayat 22. Ini menyangkut Efesus, konsep Efesus. Ya. Efesus pasal 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi apa? Tempat kediaman Tuhan. Tempat kediaman Tuhan. Kita tinggal. Ini tempat kediaman Bapak kita. Dan kita tinggal bersama-sama di rumah ba Bapak. Bisa mengatur kita semua. Jemaat sebagai tempat kediaman. Gereja ini sebagai tempat kediaman Tuhan. Tuhan, Tuhan diam, tinggal. Katoi keterion touteo. Katoi keterion. Katoi keterion dalam bahasa Yunani disebut dengan bahasa lain tabernakel. Dalam Kitab Imamat. Sistem lambang dari kemah Ada ruangan kudus, maha kudus dan halaman Di ruangan maha kudus ada tabut Tuhan Tabut Tuhan Taber, taber, nakal Taber, nakal Bahasa lain sekina Bukan sekina di tenda itu Bukan saudara ya jadi tabut tuh Tuhan tempat Tuhan ha? hadir tempat Tuhan hadir nanti kita akan lihat belajar bersama di mana aku sudah sampai di mana masih di halaman ruangan kudus atau sudah masuk ke dalam ruangan Mahaku tidak ada kamar yang tidak bisa dimasuki oleh anak ada. Anak bebas Karena dia punya hak. Jadi orang minta dengan Anak kan minta dengan bapak Beda dia minta Bukan sama dengan pengemis minta-minta -min. Minta-minta, jangan-jangan doa-doa kita itu hanya minta-minta peminta pengemis, bukan anak. Kalau sudah dikasih, nampak itu pengemis. Ancaman lagi, semoga selamat di jalan. Ada suara ancaman secara halus. Ini rumah Bapak. Rumah Bapak yang permanen. Tabut Tuhan. Tempat Tuhan bertemu. Bagaimana di rumah Bapak ini? Kita berjumpa dengan dia. Kristus adalah tabut Tuhan yang turun ke tengah-tengah dunia. ini. Dia yang mempertemukan antara kita dengan tidak seorang pun pernah melihat Bapak. Kecuali anak yang di pangkuannya. Dialah yang menyatakan Bapak. Ada. Jadi Natal adalah tabut Tuhan yang turun di tengah-tengah dunia. Di gereja kita, amin. Karena itu pusat ibadah kita untuk berjumpa dengan Bapak. Hanya satu nama, siapa namanya? Yesus. Tidak ada lain Yesus Pribadi ini yang menentukan kita Sambutlah Natal itu Tabut Tuhan yang tuh tu. Disebut apa saja silakan Karena dia Satu-satunya pengantara satu-satunya utusan Saya ingin jelaskan Pengantara dan utusan yang kita pakai dalam Alkitab Tidak sama seperti yang dimengerti oleh orang lain Pengantara artinya Kalau orang lain Dia hanya pengantara Seperti makelar Pengantara tidak punya hak pen. Tidak Ini penuh Karena itu pengantara artinya Tidak ada cara lain Tidak ada jalan lain Orang yang dapat berjumpa dengan Bapak Kecuali melalui Yesus Itu sebabnya dia Satu-satunya pengantara Jangan salah Dia utusan Tidak sama Seperti negara mengutus Utusannya sebagai duta besar di satu negeri Ya, dia punya kuasa tapi kuasanya tidak melebihi dari yang mengutus Tidak Yesus punya kuasa sama seperti Bapak Karena dia adalah utusan Bapak Dalam arti satu-satunya jalan untuk berjumpa dengan Bapak Menerima Bapak hanya lewat Yesus Amin Ini prinsip Jadi kita menggunakan perantara, pengantara, utusan dari Tuhan itu bukan sama. Malaikat juga utusan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, jaga utusan Tuhan. Tidak punya kuasa lebih daripada yang mengutus betul, tapi Yesus tidak sama. Dia datang dari Bapa, sama kekuasaannya. Karena itu, perhatikan dosamu sudah diampuni. Nabi mana yang berani berkata seperti itu? tidak sempat. Utusan mana yang berani berkata dosamu sudah diampuni? Hanya satu-satunya, siapa namanya? Yesus. Amin. Ini penting sekali. Supaya kita tahu tidak terombang-ambing dengan dunia ini, kita menempatkan diri kita sebagai Bapak. Karena itu ayat 14, ini baru masuk ayat 14 ya. Sabar. Itulah sebabnya aku sujud kepada siapa? Bapak. Bapak. Aku sujud kepada Bapak. Itulah sebabnya. Tapi saya lebih suka menerjemahkan tau-tau harin. Karena itu. Ada dasar lain Itulah sebabnya Tapi saya lebih suka Karena itu tau harin Karena itu Seperti sudah saya uraikan sebelumnya Kita berdoa Kita beribadah Kita menyembah Kepada Bapak, Bapak. Yesus yang mempertemukan Roston patera Kepada ba Bapak Sebab hanya bisa Menyembah Bapak, menyapa Bapak Hanya karena Kita diangkat anak dan kita Diangkat anak hanya karena Anaknya yang menebus kita Makanya yang lain Tidak berani menyebut Bapak Karena tidak ditebus oleh Yesus Kalau Tuhan, halik langit dan bumi, penguasa, semesta alam, maha kuasa, sudah belum rah dan biasa. Itu namanya sebutan formalitas. Sebutan yang tidak formalitas adalah Bapak. Sebentar lagi ada orang mengharamkan memanggil Bapak dan nah bunda sudah harapkan Karena bunda maria kita baca dulu Efesus pasal 1 ayat 3 Efesus pasal 1 ayat 3 dulu kita lihat Terpujilah Tuhan ya Tuhan Yahweh maksudnya Bapak Ya terpujilah Yahweh terpujilah Tuhan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Tuhan kita Yesus. Saya ingin jelaskan sedikit Supaya kita tahu Yesus anak Yahweh adalah bah? Bapak Saudara ini Jangan saudara pikir ranking Bahwa anak tidak mungkin lebih daripada Bapak Bapak bukan Ini untuk menunjukkan Satu-satunya yang keluar dari Bapak Yang sah adalah anak Istilah itu yang dipakai anak dan Bapak Bukan bapa Bapak lebih tinggi Anak kan lebih rendah Anak kan tidak mungkin lebih dari Bapak Ini pengajaran yang keliru Yesus Sama mulianya Sama kekalnya sama agungnya dengan Bapak. katakan Amin. Ini penting sekali. Ini prinsip. Ya. Dikatakan di situ, terpujilah ya Yahweh, Elohim, apapun namanya. Ya, kalau saudara mau pakai kata Allah silakan. Hanya saya yang enggak, gitu ya, karena saya takut ingat mantan. ada ya tiktok lagu ingat man mantan katanya gitu ya. Ya Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Tolong sabung segala bekat rohani di dalam